Di sini saya akan membahas bagian pada mesin motor, beserta fungsinya Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya Lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar Terima kasih Head Silinder Kepala Silinder atau Silinder Head Fungsinya sebagai penutup lubang silinder pada blok silinder Juga sebagai tempat dudukan busi mesin Blok Silinder Blok Silinder adalah tempat piston bergerak naik turun dan tempat beberapa komponen kelistrikan Crankcase. adalah komponen yang memiliki fungsi sebagai rumah dari beberapa komponen-komponen mesin bagian yang ada di dalamnya yaitu kopling mesin generator atau alternator pompa oli gigi transmisi penampung oli dan poros engkol piston piston mempunyai bentuk seperti silinder yang bekerja secara bergerak secara translasi gerak naik turun di dalam silinder lalu menekan fluida dalam silinder, membuka tutup jalur aliran ataupun kombinasi, yang berfungsi untuk memindahkan tenaga mesin, yang diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar ke poros engkol, atau crankshaft melalui batang torak, atau connecting rod. Ring piston. Fungsi dari ring piston adalah, sebagai komponen mesin, yang berguna mencegah terjadinya kebocoran gas bahan bakar, saat terjadi proses kompresi dan langkah usaha, dan mencegah masuknya oli pelumas ke ruang bakar mesin, serta memindahkan aliran panas dari bagian piston, ke dinding silinder. crankshaft berfungsi untuk menggerakkan batang piston, lalu diteruskan ke poros engkol. Playwheel. Flywheel, adalah roda yang meneruskan putaran piston untuk menggerakkan motor. Fungsinya sebagai roda penerus yang menyimpan gaya sehingga mesin dapat melaksanakan langkah buang hisap dan kompresi dengan tenaga yang cukup besar. Palap dan rocker ram, fungsi dari katup atau palap adalah untuk menutup serta membuka saluran masuk dan saluran buang. Sedangkan, untuk pegas katupnya berfungsi untuk mengembalikan katup pada kedudukan atau posisi semula serta memberikan tekanan pada katup tersebut agar dapat menutup dengan baik. Push batang pendorong atau push berfungsi untuk meneruskan gerakan pengangkat katup ke rocker ram dan pengangkat katup atau palap Busi, busi berfungsi sebagai pemicu dari pembakaran pada mesin motor yang berasal dari panas dan listrik, sehingga menjadi ledakan yang mengakibatkan terjadinya pembakaran di ruang mesin. Itulah beberapa bagian mesin motor beserta fungsinya. Semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat buat semua sahabat bengkel 27. Terima kasih.